Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari area objek wisata Guci Kabupaten Tegal Tribunas. Nah, jadi ini lokasi tempat kejadian perkara bus rombongan peziarah asal Desa Pakujaya dan Kota Tangerang. Jatuh atau terjun bebas ke sungai di area wisata Guci Tegal, Tribuners. Nah, ini Tribuners bisa melihat lokasi TKP eh, mendadak langsung menjadi eh, area langsung jadi tempat tontonan masyarakat dan warga sekitar. Jadi kronologis kejadian berdasarkan informasi warga setempat dan sopir. Jadi bus ini posisi sedang dipanaskan ya. Jadi bus ini rombongan dari Kota Tangerang. Mereka rombongan peziarah sudah ke Cirebon, sudah ke Pemalang dan ini ke pemberhentian ketiga ya di Guci Mereka sampai ke Guci kemarin malam Sudah menginap dan rencananya Pagi ini akan melanjutkan perjalanan Ke kota terakhir, kota Pekalongan Nah eh, Saat sedang dipanaskan Tiba-tiba Mobil bus ini eh, Berjalan sendiri Di jalan yang sedikit Menurun ya, di jalan menurun ini Lalu jatuh dan terjun ke sungai di area objek wisata Guci Tribunas Penumpang sudah ada yang naik karena posisinya bus akan jalan Diperkirakan ini penumpang yang sudah naik ada sekira 30-an orang ya Sementara posisi supir bus ini sedang berada di luar bus jadi posisi bus sedang dipanaskan Sudah pengakuan sopir bus Bapak Romiani Bus ini sedang dipanaskan Dia sudah uh, Mengerem tangan ya Bus dan sudah diberi ganjal juga Tetapi bus lalu jatuh Belum diketahui pasti Jumlah korban Informasinya ada satu korban jiwa tetapi belum diketahui secara pasti Dan ini petugas kepolisian juga sudah di area lokasi karena bus ini evakuasi atrik. ya Nah ini, ini uh, kepolisian dan mobil derek sudah dilokasi, akan melakukan evakuasi Nah sementara untuk rombongan peziarah ini jumlahnya ada dua rombongan bus, satunya masih aman Punya bisa melihat kan? Mas Muhammad Hussein daerah mana itu ya Ini jadi di area objek wisata guci tegel Monggo Pak Monggo Ini ada di area objek wisata guci ya Ini mobil derek yang nanti akan mengangkut dan ini masyarakat juga dari tadi ramai di lokasi menonton masnya Zizi Ahmad Guci Tegal betul masnya Zizi ini lokasinya ada di Buci Tegal ya, di area wisatanya jadi pes ini informasinya lepas kendali dan Uh, nyelonong jatuh ke sungai yang ada di lokasi ini informasi dari sopir saat bis dipanaskan di sini sudah direm tangan dan sudah diberi ganjal oh, oh, ini Mas Revan Anggara Putra, daerah mana itu Bung? Ini daerah objek wisata Guci Tegal. Ros, eros eh, info korban, info korban belum diketahui secara pasti berapa yang meninggal dunia berapa yang luka parah tetapi saat sini jatuh diperkirakan jumlah penumpang yang di atas ada sekitar 30-an e, ini kami juga masih menunggu wawancara dan keterangan lebih e, detail dari kepolisian tribunas Mas Rozak Bojonekisem katanya hendram dimainin sama anak belum diketahui pasti Mas Rozak nanti coba kita tanyakan kepada Petugas kepolisian, tentunya setelah olah TKP ya, Mas Doricok. Rombongan dari mana? Jadi ini rombongan peziarah dari desa dari kelurahan Pakujaya Kota Tangerang Selatan ya. Ini ada dua bus dan satu bus jatuh. Untuk plat nomor eh, dari atas belum terlihat, kita belum lihat ya. Mas Itoswito, Buci wisata apa ini wisata pemandangan air panas, Mas Buci. Nah, nih, jadi ini warga banyak sekali yang memadati lokasi acara dan menonton. Ini nah, jadi masyarakat banyak sekali yang menonton. Mas Revan, untuk informasi lanjut terkait korban dan penyebab nanti akan kami susulkan, tentunya dengan wawancara dari pihak berwenang kepolisian ya. Pastikan pemirsa Tribun Jateng tetap menyaksikan dan menanti pemberitaan pemberitaan terbaru dari kami. Nah, sementara untuk korban saat ini sudah dievakuasi ke puskesmas terdekat, puskesmas Bumi Jawa. Lalu ada juga yang dilarikan ke rumah sakit Dr. Susilo Selawi. Dan ada juga yang ke klinik SMK Bumi Jawa Tribunas. Ini. Saya perlihatkan untuk kondisi busnya yang jatuh. Nah, ini kondisi bus yang jatuh Terkait korban eh, Belum ada info secara resmi Tetapi yang secara pasti Berada di bus ini diperkirakan sampai 30 ya Nah untuk korban meninggal Dan luka berat nanti kami tutupkan Setelah mendapat informasi resmi Dari kepolisian jadi ini bus yang jatuh. Bikuners bisa melihat. Untuk korban saat ini sudah dievakuasi ya di Boskes Bumi Jawa, Rumah Sakit Dr. Susilo Selawi. Dan di klinik SMK Bumi Jawa kita. semoga tidak ada korban yang meninggal ya kita doakan semoga tidak ada korban yang meninggal semua tetap selamat ya Demikian Tribunnews terima kasih telah menyaksikan live report test ke kami. Pastikan anda terus menyaksikan saat kami dan menanti pemberitaan pemberitaan terbaru dari kami. Saya Fajar Dahudin melaporkan dari guci Kabupaten Tegal. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.